Halo selamat datang kembali di channel tanaman obat dan khasiatnya Siapa yang tidak suka dengan manisnya rasa gula? Selain itu, sulit sekali rasanya menahan godaan untuk tidak makan makanan yang manis Gula memang tak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari kita Gula merupakan sumber energi bagi tubuh manusia Tetapi jika mengkonsumsi gula terlalu banyak zat manis ini bisa menimbulkan banyak penyakit yang berbahaya Konsumsi gula dan endapan sisa-sisanya telah terbukti membuat kerja organ tubuh menjadi lebih berat. Dalam jangka panjang endapan ini juga merusak dan berbahaya. Terlalu banyak gula dapat menyebabkan penurunan fungsi hati. Gula juga mempengaruhi kerja hormon insulin menyebabkan diabetes, hipertensi, penyumbatan pembuluh darah, dan kolesterol tinggi. Diabetes dan hipertensi memang tidak mematikan, tetapi dapat memicu penyakit lain yang bisa membunuh seperti jantung dan stroke. Stevie Ketua Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran FQIRS RSCM Jakarta, menyebut rasa manis itu seperti candu. Gula mampu memberikan perasaan bahagia dan mengusir stres. Karena enak di lidah, banyak orang yang ketagihan dan tidak menyadari bahaya untuk tubuh manusia. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan pengurangan jumlah asupan gula kurang dari 10% dari asupan energi harian, atau bahkan lebih baik jika kurang dari 5%. Batas asupan gula bagi orang dewasa yang disarankan adalah 50 gram atau setara dengan 12 sendok teh gula per orang per hari. Sedangkan American Heart Association, AHA, merekomendasikan anak usia 2-18 tahun untuk tidak mengonsumsi lebih dari 6 sendok teh gula dalam menu makanannya sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa akibat dari konsumsi gula yang berlebih pada tubuh manusia. 1. Meningkatkan resiko diabetes Semakin banyak gula yang dikonsumsi, semakin meningkat pula berat badan Anda. Seperti diketahui, obesitas atau berat badan berlebih adalah asal mula dari berbagai masalah kesehatan, salah satunya diabetes mellitus tipe 2 yang merupakan dampak dari bahaya gula. Terlebih lagi, konsumsi gula yang berkepanjangan mendorong resistensi terhadap insulin, hormon yang diproduksi oleh pankreas yang mengatur kadar gula darah. Resistensi insulin ini yang menyebabkan efek gula darah tinggi dan sangat meningkatkan risiko diabetes. 2. Lemak pada perut. Semakin banyak gula yang Anda konsumsi, maka akan semakin meningkatkan risiko tertimbunnya lemak pada lingkar pinggang dan perut Anda. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas. 3. Obesitas. Konsumsi gula berlebihan juga dapat menyebabkan berat badan melonjak. Penelitian menunjukkan, orang yang doyan minum minuman manis cenderung punya berat badan berlebih dan memiliki risiko lebih besar untuk mengidap penyakit diabetes tipe 2. Studi lain menyebut, kelebihan gula dapat membuat sel lemak melepaskan bahan kimia pemicu kenaikan berat badan. 4. Kerusakan hati Gula yang masuk ke aliran darah dari saluran pencernaan akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Sayangnya, Fruktosa tidak diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang signifikan karena memang tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sehingga, konsumsi gula berlebih dapat membuat tubuh kelebihan fruktosa yang dapat membebani hati dan menyebabkan perlemakan di hati. Hal tersebutlah yang dapat memicu terjadinya kerusakan di hati. 5. Merusak Pancreas Dalam kondisi normal, saat Anda mengonsumsi asupan yang mengandung gula, pankreas akan memompa insulin. Akan tetapi, konsumsi gula yang berlebihan dapat membuat respons tubuh pada insulin terganggu. Pasalnya, konsumsi gula berlebihan mengakibatkan pankreas kerap bekerja ekstra untuk memompa lebih banyak insulin. Apabila terus dipaksa bekerja keras, pankreas lambat laun bisa rusak dan kadar gula darah terus naik tanpa terkontrol. 6. Gangguan Ginjal Dampak penyakit diabetes akibat melonjaknya kadar gula dalam darah dapat menyebabkan ginjal rusak. Ginjal merupakan organ vital untuk menyaring darah dalam tubuh Anda. Setelah kadar gula darah mencapai jumlah tertentu, ginjal otomatis melepaskan kelebihan gula ke dalam urin. Jika tidak dikendalikan, diabetes juga dapat menyebabkan komplikasi gagal ginjal. 7. Nyeri sendi Kelebihan asupan manis bisa menyebabkan nyeri sendi terasa lebih menyakitkan. Pasalnya, asupan manis dapat memicu peradangan di dalam tubuh.